Kasus Pajero pecahkan kaca truk kontainer, TNI telusuri kasusnya, sejumlah anggota TNI melakukan penelusuran ke lokasi dan mencari saksi-saksi yang dianggap mengetahui kejadian pengendara mobil Pajero yang arogan, karena sopir Pajero tersebut diduga telah melakukan kekerasan terhadap sopir truk di Jalan Yos Sudarso Sunter, Jakarta Utara. Dukung tersangka pemukulan terhadap sopir tronton Jakarta Utara, yang ikut pengerusakan kaca mobil telah ditangkap diamankan oleh uh, jajaran St. Polres Jakarta Utara sekarang kami cerita kenapa kamu berbuat demikian? saya terpaksa ke emosi emosi kenapa? Uh, karena pertama dia dia hampir telakai saya sama keluarga saya tapi nabrak nggak? tidak nggak nabrak kan? Tidak. terus apa ya kalau muka terhadap tukir itu? apa kamu lakukan terhadap supir tersebut? dan apa? alastik? Ya. kerjamu apa? Ya. laut mengamankan tersangka yaitu yang viral di media sosial yang persekutan yang memukul si peperk dan menghancurkan seacanya. Uh, kita amankan tadi jam delapan di Bandara Soekarno Hatta dengan tim sudah menutup bersangkutan sempat kabur ke wilayah Jawa Timur kemudian timur juga ke Jawa Timur kemudian bersangkutan kabur lagi ke arah naik pesawat kita cek manifestnya arah Jakarta dan tim yang kedua menangkap di Jakarta ini yang yang bersangkutan ini yang digunakan kita telah mengamankan stick yang digunakan untuk memecahkan kaca kemudian telah mengamankan kendaraan yang digunakan ternyata adalah plat palsu bukan Pak asli yang bersangkutan adalah uh, seorang pelaut. Artinya, artinya Sipil Murni, bukan anggota TNI dan bukan anggota Polri.